Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan bela, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke okay, guys, semoga teman-teman semua diberikan selalu kesehatan dan kebahagiaan, dan kita tengok daripada kemarin-kemarin tuh, mangsa-mangsa banjir memang sangat-sangat banyak sekali, dan banyak juga yang membantu, yang menolong mereka-mereka, uh, yang mengerahkan jiwa raganya, dan juga mengerahkan hartanya untuk mereka, dan kita di sini senantiasa mendoakan juga pada mangsa-mangsa banjir dan orang-orang yang senantiasa menolong agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan dan juga diberikan ganti yang lebih baik dan buat orang-orang yang senantiasa membantunya semoga Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan pahalanya dan menjadikan keluarga yang sakinah wa rahmah dan juga menjadikan keluarganya bahagia selalu di dunia Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada di trending 23 guys di Malaysia yaitu rakyat Indonesia Indonesia yang tolong kami so saya kurang paham juga kenapa rakyat Indonesia yang tolong kami ataupun mungkin dikatakan orang Indonesia yang menolong kami ketika banjir itu so ini daripada kini TV jadi langsung saja guys kita play videonya let's go Oke. ya itu kami di dalam keadaan Oke. Okay. Oke, okay, di sini ada deskripsinya ternyata guys. Seorang mangsa banjir di Hulu Langat semalam meluahkan kekecewaan kepada Menteri Pembangunan usahawan dan Koperasi Noh Omar berhubung melewatkan. Oke, okay, Noh Omar, Noh Omar ya mungkin uh, menterinya nama menteri ya, melewatkan bantuan uh, kelewatan bantuan banjir daripada agensi-agensi kerajaan. Dia masih menolong untuk mendapatkan bantuan pada kami yang trap dalam rumah seramai 70 orang okay. Tiada satu pun agensi kerajaan yang datang menolong kami ya Allah. Kenapa agensi kerajaan datang pada pagi yang, yang pada masa air yang sedar turut Pada masih keadaan kritikal air dah sampai tarak, bunga rumah Tiada sebarang agensi kerajaan datang menolong Kecuali air pump. Yang difahamkan fahamkan saya, mereka hanya menghantar tiga bot dalam kawasan seluruh ululangat. Of course, uh, uh, uh, Tansi, tiga bot tidak mencukupi untuk menolong seluruh ululangat. This is common sense, kan Tansi? Di mana perginya tentera kita? Dalam tahun 2014, saya difahamkan. Oke, okay, ada juga yang komen di tempat saya kemarin yang uh, kita bahas pasal uh, apa namanya keterlambatan juga, tapi memang itu di luar dugaan semua, guys. Tiba-tiba air itu naik seperti itu yang diceritakan oleh para subscriber saya itu, dan ya, apa ya namanya, siaga, siaga, dan tiba-tiba airnya langsung cepat naiknya, sehingga yang awalnya sudah direncanakan. Gagal seperti itu terkendala dengan eh, Apa namanya Tempat-tempat eh, ataupun Apa sih namanya lapangan ya Lapangannya itu berbeda Sekali seperti itu mungkin inilah yang Menjadi keterlambatan daripada Tentara dan lain sebagainya Dan sekarang eh, kalau kita tengok Video-video yang sudah update terbaru Itu banyak sekali bantuan-bantuan Daripada kerajaan dan dari negeri Serangor juga daripada rakyat-rakyat Dan lain sebagainya saya pun salah seorang mangsa bangsa bangsa uh, yang sebabnya mm -hmm. Hai hanya keadaan para peher Tetapi sentera ada menolong kami Dalam masa kami tak hantar kita pada hari Ahad Tiada sebarang agensi datang menolong kami Kecuali sepak Muni sepi Kalau kami nak tahu hanya menolong kami rakyat Indonesia Allah Yang menolong kami hanya rakyat Indonesia Saya hanya sampai sampai tiga orang Allah. untuk menyelamatkan anak katak ni yang terperangkap atas bumbu rumah okay. daripada pukul 12 sehingga 4.30 pagi 5.30 pagi itu yang menolong kami rakyat asing rakyat asing iaitu daripada Indonesia guys Allah akam dimanakan agensi kerajaan pada masa tu sampai saya menol meminta bantuan daripada kalau seorang sahabat saya masuk dalam kereta. Di negara pun kita masuk ada hmm. seorang pun datang. Allah akbar. Mungkin daripada medannya yang agak agak susah seperti itu untuk dijangkau, mungkin seperti itu dan ya Allah. Tapi memang nggak bisa dipikirkan juga hal seperti ini. Karena semuanya pada panik, guys dan ya terbatas juga. Kami berharap rakyat dan eh, bagi pihak, menurut Taman Sinan especially warga berulangan memohon jasa baik. Oke okay guys sudah selesai videonya So itulah tadi Mangsa banjir ya Sekolahkan Jadi pada hulu langat ya Yang curhat meluahkan ya Kekecewaannya kepada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dan saya salut sekali kepada Menterinya ini Karena Masya Allah mendengarkan keluh kesah rakyatnya Dan juga istilahnya langsung datang ke medannya Seperti itu Masya Allah Sangat-sangat bagus sekali Dan coba kita baca komentar-komentar daripada netizen di sini. Oke okay. Terima kasih rakyat Indonesia Karena melolong rakyat Malaysia, alhamdulillah. Baik, kalau kita tekankan bahwasanya dimanapun kita berada, kita diajarkan oleh kedua orang tua kita untuk senantiasa tolong menolong dari segi hal apapun kecuali kejahatan jangan ditolong ya. Nah, Dear Malaysia di sini juga ada Dear Malaysia lekas pulih ya musibah banjir ini. Saya rakyat Indonesia sangat sayang dan cinta. Malaysia saling tolong menolong adalah kewajiban kita sebagai manusia salut kepada yang menolong dan sabar ya warga Malaysia yang terkena banjir semoga dilindungi Allah stay safe Malaysia dan ada lagi di sini guys yaitu emot ikon hati gitu dan juga seperti ini emotnya dan ini yang komen adalah orang Indonesia guys karena kalau udah masuk trending itu kebanyakan uh, direkomendasikan juga di apa namanya youtube-youtube Indonesia seperti itu kami rakyat Indonesia ikut bersedih dan senantiasa mendoakan rakyat Malaysia terkhusus mangsa banjir agar diberi kesabaran lekas pulih dan kembali seperti semula semoga Allah melindungi semua mangsa banjir mari kita saling membantu saling memberi Indonesia Malaysia sejatinya bersaudara nah di sini juga mungkin ini baru aja guys karena di trending ya jadi ada yang beberapa jam yang lalu ada yang satu hari yang lalu terima kasih saudara-saudara serumpun kami jasa kalian tidak akan dilupa Allahu Akbar. terima kasih kepada rakyat masyarakat Indonesia kita serumpun yeay memang betul kita adalah serumpun dan kita senantiasa saling membantu ya insyaallah kita senantiasa mendoakan kita senantiasa membantu dan apapun yang apa ya dikelu kesahkan oleh seseorang pasti kita akan membantu ketika kita bisa ataupun boleh menolongnya seperti itu hikmah sedih sebalik musibah semakin erat silaturahim Malaysia Indonesia di saat-saat menjelang akhir zaman kita bersaudara thank you Indonesia kebanyakan daripada netizen-netizen Malaysia mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia, yaitu rakyat kita guys Allahu Akbar, ini merupakan salah satu apa yang namanya tanda bahwasannya kita Indonesia dan Malaysia akan senantiasa bersatu siapapun yang menentang siapapun istilahnya yang akan berperang dengan Malaysia atau Indonesia, maka dua negara ini akan bersatu, itu oke, okay, terima kasih sudah tengok video ini guys terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah support channel saya ini sampai sekarang dan mari kita doakan kepada mangsa-mangsa banjir, terutama yang sudah meninggal dunia dipanggil oleh Allah SWT. Allah Taala agar supaya diberikan tempat yang mulia di sisinya dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita niatkan dalam hati kita dan pusatkan pikiran kita kepada hari ini yang gue bikul ini yatinsalihah al-fatihah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin alaihim ghairil maghdubi alaihim ya amin amin ya rabbal alamin terima kasih guys udah nonton video ini sampai selesai mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh